Apa kamu tahu bahaya merokok? Perokok aktif maupun pasif dapat mengintai kesehatan karena mengandung 4.000 lebih zat kimia yang bisa membahayakan bagi tubuh. WHO menyebutkan dalam sebuah laporan tahun 2017, sekitar 80% perokok dunia hidup di negara berpenghasilan rendah dan menengah, 226 juta di antaranya dianggap miskin. China menempati angka tertinggi dengan jumlah perokok sekitar 315 juta orang, dan mereka mengonsumsi lebih dari sepertiga dari rokok dunia. Sedangkan Indonesia menempati persentase penduduk sebagai perokok terbesar di dunia, 76 pria berusia di atas 15 tahun tercatat sebagai perokok. Merokok adalah kebiasaan buruk yang berpotensi merusak organ tubuh dan menimbulkan berbagai penyakit mematikan. Kenikmatan rokok ternyata tak sebanding dengan bahayanya bagi kesehatan. Efek dari gaya hidup seperti ini memang tidak langsung terjadi, namun seiring berjalannya waktu, berbagai zat yang terkandung di dalamnya akan merusak dan membahayakan tubuh. Dirangkum detik health, inilah bahaya merokok bagi kesehatan. 1. Kanker Sering dipelesetkan kanker menjadi sebuah singkatan dari kantong kering, tapi yang ini maksudnya bukan demikian. Walaupun merokok bisa menambah pengeluaran biaya hidup penggunaannya, namun efek berbahaya sebenarnya mengintai kesehatan pengguna dan orang yang terpapar asap rokok di sekitarnya. Efek jangka panjangnya seperti kanker paru-paru, mulut, laring, kotak suara, faring, tenggorokan, kerongkongan, serviks, ginjal, hati, kandung kemih, pankreas, perut, kolon usus 12 jari dua serangan jantung di setiap bungkus kemasan rokok pun tertera bahaya rokok terutama penyakit jantung Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau World Health Organization, WHO, setiap menit, hampir 11 juta batang rokok diisap di dunia dan 10 orang meninggal karenanya. Rokok mengandung bahan-bahan kimia yang berpotensi menjadi racun bagi tubuh, serta menyebabkan kerusakan struktur otot jantung dan pembuluh darah jantung, kandungan tar dan nikotin pada rokok sebagai penyebab terjadinya penumpukan plak pada pembuluh darah, yang kemudian bisa menyebabkan penyakit jantung koroner. 3. Diabetes Perokok aktif lebih beresiko terkena diabetes dibandingkan dengan yang tidak merokok atau tidak terkena paparan asap rokok. Hal ini karena kandungan nikotin di setiap batang rokok, kemudian asap yang dihasilkan dari pembakaran rokok tersebut membuat kadar gula darah menjadi terlalu naik atau terlalu turun. Gangguan kehamilan dan janin, ibu hamil yang merokok atau terkena paparan asap rokok akan sangat berbahaya bagi janin yang dikandung. Bila ibu hamil sering terpapar asap rokok, pertumbuhan bayi yang dikandung akan terhambat. Hal ini karena kandungan nikotin di dalam rokok, bisa menghalangi plasenta menyerap nutrisi dan oksigen ke bayi. Kemudian beresiko melahirkan bayi dengan berat badan lebih rendah dan gangguan penyakit lain. Sedangkan efek berbahaya bagi wanita perokok aktif maupun pasif adalah infertilitas atau ketidaksuburan. 5. Disfungsi Ereksi Selain terhambatnya aliran darah menuju jantung dan otak, karena kandungan berbahaya dari asap rokok Peredaran darah menuju organ vital juga bisa dapat terganggu Aliran darah ke organ vital yang terhambat juga memicu disfungsi ereksi Bahaya merokok bagi pria juga dapat menurunkan kualitas sperma, yang selama ini menjadi faktor masalah infertilitas. Jadi, kesimpulan bahaya merokok sebaiknya disadari sejak dini sebelum terlambat. Jauhkan kebiasaan buruk seperti merokok dari anak-anak dan remaja, karena sehat itu mahal harganya. Itulah 5 bahaya merokok bagi kesehatan semoga bermanfaat Terima kasih sudah menonton jangan lupa like, komen, dan subscribe Sampai jumpa lagi